lagi kan di sini karena kita akan masuk ke ngobrol yuk bareng Inu Pasar. Kali ini masih dengan segmen terbaru kita, ada Digital Talk Show dan kita akan mengundang salah satu musisi yang pastinya kamu juga udah sering lihat karena seliuran dimana mana-mana. Malam malam juga bikin Instagram live loh, kalau kamu emang nge. Dan sebentar lagi kita akan terhubung, jadi pastikan untuk kamu Siapkan yang kamu di sebelah-sebelah di Kalau nontonnya setelah buka puasa ya Kalau masih puasa, ditahan dulu Dan tetap di rumah aja, jadi tetap pakai protokol kesehatan Ada yang masih pakai masker dan kita lihat ya Kira-kira nanti Jun, berizin... oh udah kesebut nih ya Nah kira-kira musisi kita ini akan masih pakai masker atau enggak satu saja, aja, oke okay? Nah brosis kita udah tersambung sama satu musisi Bali yang luar biasa ini Kita sapa halo Blijun Halo. Eh, eh kamu <laughs> telepon hilang dini. <laughs> Halo. Halo Blijun. Punapi Gatran Blijun? Apa kabar? Baik-baik. Baik. Iya, baik. baik. kita juga baik-baik di sini Blijun. Kita Tapi... susah ngomongnya nih buka masker ya kan Oh iya oh, ya. Blijun sendiri kan di sana? Sendiri sendiri. Enggak berkerumun kan? Lah. Oh, ya sudah kalau begitu. Di rumah aja terus berat badanku bertambah. Amin. <laughs> Jadi udah berapa hari di rumah aja, Bijen? Hmm, dua minggu lebih ya. Dua minggu? Dua minggu. Di ya. rumah aja, nggak apa-apain aja, ya. ya, Bijen? Hmm, makan, tidur, endorse makanan, endorse makanan, dan endorse makanan. Aduh, <laughs> yang mau endorse, yang mau endorse. <laughs> aku itu loh, karena aku tak pintar masak, jadi hmm. aku membantu teman-teman uh, yang tiba-tiba berpindah profesi menjadi Uh, tukang masak iya, yeah. dan uh, tugasku itu apa? Uh, mempromosikan makanan mereka di Instagram. Hmm, ya yeah, bantu teman-teman lah, kayaknya lihat lagu udah bengkong nih. Iya, iya, tapi itu kan free deh. Aku kan gak minta. Aku enggak minta bayaran endorse, aku bantu aja, bantu aja. Oke, okay, berarti dan risikonya adalah mm -hmm. bibir sama tembok. Enggak <laughs> kelihatan enggak kelihatan. Entar kita edit gitu. kan? Pakai kamera cantik kita edit ya, di sini Ngomong-ngomong di rumah aja kan berarti selain makan masih produktif apa enggak nih? Iyalah, haruslah. Sampai keluar oh, single yang kemarin sama Dek Uli itu berarti ya? Yang pertama sama De Uli, ya. yang kedua sama Mas Indro Warkop, yang ketiga uh, recycle lagu Merah Putih sama Indro Warkop ke Kasleng, Bobby Sigi dan Robin Nafikula. Jadi uh, aku undang semua teman-teman musisi yang ada waktu untuk bernyanyi, untuk menyemangati teman-teman gitu aja. berarti banyak kegiatan yang dibuat pelijun ya selama di rumah aja ya? Banyak, banyak. Tapi kalau dipikir enggak kalau diam terus kan gak berproduksi jadi harus berproduksi gitu. Hmm. Harus ber Perubahan. berkarya. Kenapa Brejon? Harus berkarya. Iya tetap harus berkarya ya walaupun di rumah aja walaupun pipi makin gede gitu nggak apa-apa ya. <laughs> gak apa-apa. <laughs> Tapi kan masih ada media ada YouTube ada hmm. Instagram biar biar uh, fans kita yang ada di rumah nggak lupa. Pangdenggang loh yang di rumah. Pokoknya ada bengkung, nggak oh yang dijumat, gen. Tuh eh, yang dijumat, gen. Ya, apa perubahan yang Kenapa? Ya, nonton ya, sama diule, nonton. Eh nonton dong. Makita kini nih, aduh bahasa Indonesia-nya apa ya? Pengen minta makanannya deh, Uli, jadinya loh. Pilihannya ada pedas, bisa pahit, bisa manis, bisa pengen. Lindung pahit. namanya Lindung loh, lah namanya. <laughs> aduh, disebut langsung loh berarti pembuatan kemarin tuh lewat hp <tuh> ya? Jadi <tuh> jenisnya sama handphone, ya, handphone, sendiri-sendiri. Mm -hmm. Jadi ngirim-ngirim, ngirim guidingnya dulu ke Sila Home Studio, Sila editin, terus bikin nyanyi. Jadi vokal aja yang kerekam terus diakui juga vokal aja yang kerekam sama sama wajah dengan pakai handphone gitu. Oh. Kemudian diedit, kemudian diedit di di studio. Kesannya kita kita memang nyanyi dari rumah masing-masing. Wih, tapi langsung Lalu, jadi ya? Lagunya dibikin lima menit, lima menit. Aduh, ini kalau beliun ya, berarti setelah kita ngomongin beliun, semua lagu tuh kayaknya gampang banget dibuat. Lima menit jadi, yang ini lima menit jadi. Aduh, tapi aku bikin lagu aja. Iya boleh. Nanti di Aduh, akhir ya. di pasar ya. tapi nyajingau loh. Hehehe. <laughs> pasar. Mau bikinin single nih gimana ya? Nanti kita tunggu ya bro sis ya Free free free, pokoknya setiap hari tuh keliatan di impudentan Ihhiii kok ya, biar selalu ingat sama John Bintang Aduh. Nah. Nih, tapi beli John ternyata selain ngeluarin single Kemarin sempet tak lihat juga, album barunya juga keluar ya? Ya, kayaknya saya satu-satunya uh, musisi yang ngeluarin album di, di tengah covid Iya Tawa Kenapa? Tawar-tawar Tawa. <laughs> Tawa. Tapi bener loh Blijun. Beberapa musisi itu malah lebih memilih Ah nanti aja deh Nanti aja Soalnya kan dari sisi ekonomi juga masih susah kan kita bilang Terus juga beberapa pertimbangan lain Kenapa Blijun sampai berani ngeluarin di masa-masa masih kencang kencangnya Corona nih? Uh, saya pikir karena teman-teman uh, masih uh, di rumah aja gitu Jadi saya harus berproduksi jadi pasti mereka dengerin karya saya karena uh, waktu mereka kan luang-luang banget nih santai-santai mm. banget waktunya mereka nah inilah saatnya saya untuk menghibur mereka gitu untuk keluarin meskipun hanya diproduksi 300 dan habis dalam waktu seminggu wah wow. mm. main-main ren itu lebih tinggi nggak saya gak saya cetak lagi tapi gitu. mm. ya, ternyata Ekonomi lumayan, kalau mulai membaik lagi ya, lepasan di CETA lagi. Aduh, memberikan nuansa baru lah berarti ya, buat brosis yang lagi di rumah, yang lagi diam-diam, biar dapat inspirasi lagi, demi lagu berizin. Setelah album itu, hmm? ada single lagi yang gue Mas, Ini lagi menarik nih, <laughs> udah dari dari masa di rumah aja, udah keluar satu single sama Ade uh, Uli. Oh. Terus album udah juga. Baru sama beberapa hari keluar yang keluar. lalu kan ya? Keluar sama keluar. Ini ya yang baru ya di Jun ya? Baru ya. belum ada seminggu kan ya? Belum, belum. belum baru 5 4 hari kali. Dan ini benar-benar sesuai sama keadaan sekarang. Yang nggak bisa ketemu cuma bisa video call. -an. Coba cerita sedikit legend sama lagu ini legend. Yang lagu judulnya I love you. Iya. I love you tuh legend. <laughs> <laughs> karena kan sekarang ini banyak yang apa, uh, banyak pasangan yang yang tidak bisa bertemu saat-saat uh, seperti sekarang ini gitu. kalau dulu mereka tiap hari bisa ketemu bisa berlabat sekarang sudah ada media media handphone itu video call aja cukup biar biarpun intinya biarpun aku nggak pernah ketemu sama kamu tapi uh, percayalah aku masih sayang sama kamu itu ya intinya makanya judulnya I Love You aduh dalam sekali ya tapi yang kemarin sempat ya, ke piring beli berarti mas saya sayang ke tiang awai itu sih berkabar jangan rasa sepi hidup dia aduh, langsung, langsung promosi nih jadinya ya, ya. baru nah, kan aku 50, suruh nyanyi 50 ribu gitu. lebih loh ya mantan eh, orang bagus ya lagunya bagus ada bagian belijun nge-rap lho bro sis kapan lagi ngeliat belijun nge kan tapi nanti ngerapnya jangan sekarang nanti ngerapnya ya ingat nah, <laughs> Nanti kita kasih eksklusif untuk proses biar bisa mendengarkan, menyaksikan live-nya beli Jun bintang Tapi ngomongin live lagi beli Jun, hmm. Kayaknya sekarang Jun juga lagi genjer-genjernya jamming di Instagram TV ya eh, Instagram live bener ya Ini poin aku ya Aduh setiap mau ngeliat kan orang di rumah aja pada bingung kan Malam-malam ngapain ya udah buka Instagram Terus kelihatan eh Jun bintang lagi live lah. langsung tonton Aduh Berlaku. Aku berusaha konsisten, uh, satu, memang ingin nibur teman-teman, jadi yang nonton, kalau, kalau full yang nonton mungkin sampai 8000 ya, yang full, tapi yang pas live itu ya uh, 100, 150, kadang turun 50, mungkin mereka ada kesibukan pertama, yang kedua kuota habis. <laughs> dan lain sebagainya saya pinginnya sih biar eh, apa namanya deh konsisten hibur teman-teman yang ada di rumah biar mereka diam aja di rumah hmm. jadi yang ya aku korbanilah gonta-gonta buat, buat mereka yang memang mengerti kenapa bisa live tiap hari itu ya tujuannya itu hibur mereka aja nggak ada tujuan lain nggak ngasilin duit hibur itu sebenarnya cuma ya kepuasan batin aja tapi kan mendapat bala biji tanggung Tang jawab moral sama penggemar. Hmm. Yang diajak kolaborasi itu siapa aja Beli Apakah yang penggemar-penggemar Beli bisa ikutan nonton? Eh bisa kita nyanyi bareng juga di live itu atau gimana? Oke depan aku maunya begitu, tapi yang di awal-awal kemarin sama Mas Indro, sama, sama siapa ya kemarin sama Lee, sama Yesi, sama Dewi Pradewi itu. Mereka kan belum pernah nonton uh, saya live sama sama teman duet atau sahabat yang memang dikenal sama publik. Gitu. Hmm. Kedepannya ya maunya live sama orang yang nggak dikenal tapi uh. Uh, memotivasi orang. Gitu. Biar biar tersalurkan juga kan. Siapa tahu memang tahu. ada niatan ya. mau featuring sama Bridjun gitu langsung live. Benar. Mungkin sama Ade juga. kan seperti sekarang ini. Oh, iya. Yang nontonin sejuta kayaknya nyanyi-nyanyi yang ah, tungkaru, Masih ya. terkenal soalnya yang, <laughs> yang Makasih loh. Ini mentang-mentang ya, ya. di rumah aja, dipuji-puji terus ada. Tapi tadi ada yang menarik, Bli Jun. Bli udah sempet uh, nyanyi juga sama Mas Indro. Itu gimana ceritanya? Bisa ketemu sama Mas Indro, bisa nyanyi bareng. Ya, Mas Indro bareng, kok kan udah kayak kakak saya sendiri ya. Udah lama kenal Terus uh, beliau tuh... Tidurnya memang pagi jam 3 pagi itu belum tidur. Jadi saya, Mas lagi ngapain, lagi nyantai aja Jun. Terus kita ngobrol, Mas, bikin lagu, bikin lagu yuk tentang Corona yuk. Ya lu bikinin deh, ntar kirimin ke gua. Ya saya bikinin, makanya pakai okay, bahasa Bali dikit. Indonesia ref nya mm -hmm. Kayak ngobrol aja, eh hey, Mas Indro, eh hey, Mas Indro. Dan Mas itu kan memang basicnya penyanyi, yeah. penyanyi suara, suara kopi. Jadi suaranya bagus banget. Nah, Mas Hidro merekam lewat handphone, saya lewat handphone, di-edit, jadi uh, jaga diri itu. Jaga diri, jangan sampai mati, karena virus corona. Oh, loh, gitu. <laughs> itu juga banyak banget yang nonton, thank you. Iya, lengkap ya, berarti variannya semua, pokoknya dari artis yang ada di Bali juga ikutan, yang di luar ya. juga ikutan. Ya. Nanti kedepannya sama penggemar juga, Blijun, ya? Betul maunya ke depan itu ada project sama kakak sama kakak selain tapi hmm. uh, ada ribet sama uh, kakak selain karena mereka punya manajemen mereka kan memang nggak gampang untuk bikin duet-duet meskipun tidak nggak bersponsor gitu tapi hmm. ada ada ini ada, ada aturannya lah ya ada aturannya jadi saya ya udah kita sama-sama kalau merah putih kemarin memang untuk untuk Indonesia jadi kakak nggak masalah Oke, ya kita tunggu. Semoga itu juga nanti bisa kita nikmati bersama, Blijun. Tapi ngomong-ngomong ada di rumah aja, Blijun. Kan dengan banyak kegiatan yang akhirnya ada kegiatan-kegiatan baru kan berarti yang dilakukan. Apa yang paling berasa ketika yang biasanya harus keluar, terus di rumah tuh apa perubahan yang Blijun rasakan? Saya lebih dekat dengan anjing saya. <laughs> kan terus terlihatkan dia, pinter pintar di dia kan sekarang? Bisa olahraga juga dia ya sekarang ya? ya saya lebih tahu karakter alat saya gitar karena kalau dari dulu kan kru yang ngurus Terus saya lebih uh, tahu di mana kerusakan motor-motor tua saya saya tambah dekat sama keluarga jadi saya tahu kegiatan dari pagi sampai malam keluarga saya itu ngapain aja kalau dulu kan seminggu tuh panggil lu kita bukuratnya <laughs> anak-anak juga kan gak gede gitu. ya lebih uh, saya lebih, itu itu uh, uh, deh, lebih saya lebih menghargai hidup lah menghargai hidup jadi kalau emang kalau Tuhan menginginkan sapi ini kita semua ya sapi saya ngajarin juga ngajarin sama aja jadi apapun bisa terjadi gitu. yang lebih menghargai hidup lah jadi hidup ini sebentar kita ya, berbagi kita berbagi sebenarnya kita diajar diajari Tuhan untuk bersyukur sebetulnya nih. Yeah. Kalau putusannya ya. ya guys, Jadi untuk beristirahat sebentar. Ya, ya. Caranya biar nggak bosan, jangan nonton TV gitu aja deh. Ya. <laughs> Apa dong yang bisa kita lakukan tuh kalau nonton TV? Karena dasosmen. Mm -hmm. Jadi uh, karena TV itu kadang-kadang membuat kita takut loh, karena yang karena yang di share itu tentang kematian, tentang wabah. Coba yang di share itu tentang kesehatan, bagaimana orang sembuh. Bagaimana menjaga diri dibikin dibikin fun gitu. karena orang-orang kalau udah ketakutan kan ketakutan berlebih bikin imun kita turun kan iya. kalau udah takut kalau udah, udah takut kan berbahaya terus jangan jangan terlalu menjadi seorang gitu. jangan dengar kabar sedikit udah heboh ah. dengarnya setengah mikirnya seperempat aku nya nol ngomongnya double gitu. benar itu ya tapi ya memang selain membatasi diri untuk lihat namanya pertelevisian tapi juga yang namanya melihat sosial media juga harus kayak gitu kan Belien? Harus smart harus mat, mat. gitu. Mungkin lihat beritanya yang paling tepat ya informan pasar kan gitu ya Belien ya? Ya informan pasar termasuk memberikan hal hal positif. Jadi semenjak ada Info pasar aku nggak lengan koran. <laughs> <laughs> semua beritanya ada di sana. Ya. Benar benar. Udah digital semua kan kayak kita sekarang digitalin ya? tangan kita kan. Hmm, benar. Berita, informan pasar kita liatin itu. <laughs> bener hahaha mau buang hidupmu kan Eh, <laughs> jangan kalau gitu Makanya tapi ini usaha berjuni juga kan banyak gimana cerita untuk usaha-usaha yang dipenuhi? gimana sekarang usaha Jun? kenapa itu masih jalan berarti atau gimana oh sekarang enggak, enggak. sekarang sekarang saya Heem. Hmm? saya punya tempat nongkrong yang bagus sekarang namanya kebon kebon vintage car ini nah, ini tempat nongkrong nongkrong saya ya di sini sekarang dekat rumah juga jadi masih menunggu perekonomian yeah. kembali, semua sehat, yeah. bumi sehat kembali ya tujuan ya? Ya, yeah. kalau soalnya sekalian kan uh, event, jadi event bar. Kalau aku bikin event, orang ramai, ter, dikenal itu lagi, kena peringatan polisi lagi. Kalau sepi, aku yang rugi. Mending staffnya tak rumahin dulu. Kira-kira? Ya, disesuaikan. Iya. Di Kawan, ah kamu apa ngajak jadi malu? karena bosnya juga nggak kerja kan? Hmm, ya udah kalau begitu. intinya nanti kalau udah mulai santai lagi kita, ayo kita kerja lagi, kita bikin musaf lagi gitu musisi-musisi juga santai dulu, nanti kita hajar lagi di standbella. iya bener banget sih itu beliun kalau kayak gini memang yang paling harus diturutin kan, himbauan pemerintah harus diikuti, ya. pakai masker, Betul. jaga jarak kan kayak gitu ya Blijun, hmm. ya. tapi kalau... Tapi kalau... mas? Hmm? Ade pakai masker juga, maskernya jangan satu aja, harus banyak yang punya masker. Kalau satu masker dipakai sebulan kan menimbulkan penyakit juga di masker kan? Nah, ini benar juga. Harusnya punya beberapa ya, Wijun ya. 7, harus punya 7. Tiap hari ganti ya, cuci-cuci gitu kan ya. Ketok kaki. Ketok kaki, yang bagus itu kan dicucinya tiap hari. Hmm? Karena karena kuman itu ngumpul tiap hari, karena badan-badan kita kan berkeringat. Belum lagi di sini, habis makan kita pakai masker lagi kan, habis makan. Nah, jadi kan ada bekas makanan yang menjadi virus di sini. Hmm. Gak kena, kena corona, tapi kita kena julukan sama aja saja. <laughs> iya bener, bener juga. <laughs> nah, Blujun, ini karena beberapa dari brosis kita juga pasti kan ingin mendapatkan sesuatu yang positif, gitu kan, kalau di rumah aja. Kalau dari Blujun sendiri, apa pesan-pesan yang bisa dilakukan oleh brosis kita yang lagi ada di rumah aja, Blujun? lakukan kegiatan yang belum pernah kamu lakukan artinya kalau bapak-bapak sama cowok-cowoknya suka masak Yang paling gak bulan-bulan uh, belakangan ini belajar masaklah sama ibunya, sama pacarnya, sama istrinya terus bersih-bersih uh, rumah, olahraga, yang nggak bosan kalau tidur toh pasti ngebosan ya. tidur, mandi, ngemil pasti signifikan banget perubahannya, terutama yang memang uh, pekerjaannya di lapangan tiba-tiba diam gitu. apalagi teman-teman yang terjadi pariwisata kan, hmm. diam terus kan, bertebu, nah, bertani, bercocok tanam. Kalau ngegosip kok nggak ada gunanya, tiba. Gitu. Harus, harus nambah gosipi. dosa kalau gosip ya Bridjen. Iya, tapi gosip atau masjid. Kini bahasa <laughs> makin cek. Tapi itu beberapa yang bisa dilakukan sama Brosis kali ya dan nontonin live Instagramnya Bridjen setiap hari ya. Setiap hari. Jam berapa? Kalau gajah jam 8 jam 9 oke jadi biar ditungguin. Nah, terus tadi, Brigjen juga sempat bilang kalau mau kasih endorse makanan siapa tahu bros kita bagi ada yang usaha mau ngasih ke Brigjen. Boleh nih, boleh kirim ke rumah, tapi maksimal tiga sekarang ya. Kemarin 5-10 sepuluh, banyak <laughs> Hubunginnya lewat mana, belijun Instagram, Brigjen, atau kemana? mana? Ya, di direct message atau uh, Bayu WA di... Di, di Instagram saya, di WA Instagram saya. Oke. Okay. Siapa tahu nanti kan bisa saling membantu di sini Belijun ya. Biar ya. semuanya tetap stay di rumah aja, kue jangan ke mana sampai corona berakhir. Iya, tapi kalau udah laris, uh, kalau udah laris jangan lupa ya sama saya. <laughs> <Soalnya> <laughs> banyak sampai beli makasih. Saya kewalahan ordernya banyak banget. Ya. Ya Bersyukurlah. Iya. Biar ada timbal balik ya Belijun ya. Hmm. Hmm, Oke, okay. kalau begitu senang... ini semua sudah terjawab sepertinya pertanyaan-pertanyaan dari kita. Blejun, Blejun oh, ada yang ingin ya. sampaikan lagi dengan proses inputan pasar? Ya, saya uh, untuk proses uh, inputan pasar di tengah pandemi yang belum tentu ini dan musuh kita nggak kelihatan ini, saya berharap teman-teman uh, semuanya bisa lebih menjaga diri, lebih introspeksi diri, lebih. Uh, bersyukur pada diri sendiri pada Tuhan orang-orang lain banyak yang nggak bisa makan sampai di lockdown nggak boleh keluar ya, yang keluar ya. di tempat di negara lain dia ya. kita ayo kita uh, support kita dukung bersama-sama pemerintah jangan saling menyalahkan kalau terus semua saling menyalahkan kapan bisa bahu membahu saling bantu gitu ya yang punya kelebihan dibagi gitu. yang udah yang udah dapat bagian jangan jangan mengharapkan terlalu banyak bantuan jadi berusahalah agar kita bisa selalu uh, sehat selalu bisa uh, menjaga keluarga masing-masing hidup bersih itu aja sih nanti dan saya percaya pandemi ini akan akan cepat berakhir kalau kita bersama-sama disiplin Benar. kalau nggak keluar ya nggak keluar bisa pakai masker ya pakai masker kalau keluar bukan hanya kita menjaga diri kita kita jagain orang lain juga kalau ada yang kena ya jangan di pojokan gitu, mereka kan musuhi sakitnya, jangan orangnya gitu. kalau mereka karantina ya karantina dulu istri saya baru datang dari Jepang karantina 14 hari dan aman-aman oh. aja, lakukan yang terbaiklah untuk diri sendiri untuk keluarga, untuk teman-teman, dan ter terutama untuk Bali tercinta, biar Bali normal lagi Sip! Biar nanti kita bisa main-main ke peleng juga ya, Blijun? Iya, ya. saya pangan sama liputannya Info Pasar, sama Adi. Ya, Adi, nah, teman canggih juga. Mantep <laughs> <laughs> saja, Ngef. Kalau begitu, terima kasih Blijun. atas kebersamaannya bareng sama Info Pasar. Mungkin terakhir, sebelum ada tutup, Blijun, mau menyanyikan satu lagu? Aduh, lagu apa? Udah, udah, udah, Lagunya The Bengkong, ya. boleh, yang paling baru juga boleh. <laughs> Sambil Blijun berpikir Ade tutup dulu buat proses Info Denpasar Terus saksikan ngobrol yuk Digital talk show kita Barang sama Info Denpasar di sini Dan tungguin narasumber-narasumber selanjutnya Di subscribe juga Di follow juga Instagram kita Untuk update semua hal tentang Denpasar Tentang Bali dan juga apa saja ya Brosis Dan sekarang kita akan saksikan penampilan dari Blijun Bintang Satu lagu apa nih Blijun yang akan keluar? Ehm... Uh... Lekasnya apa? Lagu yang sama Mas Kok kali ya Karena Boleh. lagunya simpel Oke, ada Yulia dan tim Info Pasal Komit Dan juga Jon Bintang Kita saksikan ini dia Blijon Bintang Jaga diri, jangan sampai mandi Karena virus Corona Jaga diri, jangan sampai mati Karena virus Corona Jaga diri, jangan sampai mati Karena Virus Corona, jaga diri, jangan sampai mati Karena virus Corona, thank you! Bye-bye! Sip! Sudah, thank you Bridget Bintang! Thank you! Sehat-sehat di sana bersama keluarga, geng? Ya! Yeah. Ditunggu cross-nya oh, <laughs> Corona Kita Bangsa yang besar Bersama kita bisa